bos-bosku balik lagi balik lagi ada kali ini gue main sama si Sweet aja Xmas ya bermodalkan ya ini bukan modal si Teo ya sebenarnya tapi nggak apa-apa eh kita naikin sebisa mungkin tenang ini gue itu nyedupin kita ini seratus aja udah gas aja ya syukur-syukur naik ya kan jadi berjeti-jeti aja Oh ya rekomend banget ya yang Pastinya gue lagi main di bon aja 138 Bah, ampun Naik gue, santai-santai Tenang, tenang, kalem-kalem e, ngopi gopi udut-udut ah, Napas dulu coy, santai-santai Panjangan barusan gue ngomong ya, coy Sampai lupa napas semoga oh, aja dikasih yang indah-indah semoga indah. oh, aja dikasih yang nikmat-nikmat ya Tapi emang kalau misalnya Ini agak susah-susah gampang Bukannya nggak bisa, eh bukannya nggak bisa, tapi emang agak susah gitu loh. Setelah lagi kan ini emang nggak modal, gitu nggak modal, cowok nggak modal, lelah. Ayo, mas. Hari ini bos di sini hmm. aja ya. Sengaja yang deket ke Pakurebu gitu. Kita ngebayar, harus ngebayar tetap ah 3... oh, udahlah kita berhentiin aja ya. Dituju 72 lah, nggak apa-apa. Dituju dua, mau gaji jadi pola mudamat di sini, ini pindahin di sini pokoknya harus ngebay ini kita nggak usah takut ya gaskan aja udah nah, Elah santai-santai tenang-tenang kita pokoknya ah. yeah. okay. Oh, okay, ya, oke, oke ya, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, benar Mantap Mantap Gue nice. bilang ya apa anjir Bener-bener kan Eh Gak ada isi apa ada isi amat Bodo amat Ini Gak ada Gak hangap ngapainnya ini mah weh Gak jelas Langsung ini dikasih langsung di abisin tuh Gak ampun Gak ada perkaliannya 100 Siapa Aduh seribu Waduh ratus kali enam doang. Oke, mantap. Tak lagi kali-kaliannya, Dok. Mantap 10. Lagi dong kali-kaliannya. Kali-kaliannya tambahin lagi dong. Iya, elah, tambahin lagi kali-kaliannya, please. Ya kagak berhenti berhenti padahal. Wah, mantap. Mantap. Bodoh, Pak. Udah pasrah barusan ya padahal. Selebel, ajay 84 repet, coy. Sensas, sensa, sensa. mantap-mantap ya. Huh. Tenang-tenang ini, gue Hmm. Ini gua semangat kembali Gila, kira-kira gua kagak dikasih gratisan ya. Kagak dikasih, ya. kagak dikasih isi Aduh ampun, kita gas lagi tenang ya, Kita, tadi berapa sih Gue berhentinya Tadi berapa ya, 72 ya 72 ya, oke okay. 72 kan, bener kan Oke, okay. kita berarti di 72 lagi Kita pengen tahu ya Aduh, moga aja Moga aja ya jadi berjeti-jeti Ini awal yang indah sih Tapi kaget coy Barusan kenapa di akhir-akhir gitu loh Aduh ampun Ayo dikasih 80 rebet nih Udah tadi cuma 2000 perak 1000 Aduh ampun kagak ada yang pecah Ah Sorry-sorry ya -sorry, santai ya Santai Ini kayaknya colokannya nih Kampret nih ya Bentar Gue benerin dulu Ya agak ag agak logor coy Kayaknya agak logor ini colokan ini nih Colokan Wi-Fi, anjay. Nggak apa, apa santai. Nah, oke. Okay. Bentar. Belum nyampe nih sinyal ini. Aduh, gue kencangin. Aduh, tancap-tancap nih. Nah, ayo, udah. Wih, lama banget loh. Wah, siap. Bener-bener. Eh, udah loh. Wih. Padahal udah loh ini. Kok belum stabil ya? Oke kalau kalau santai-santai ngapain kita cek lagi nih? Ini colokannya, wey, Kalau kayak gini ini colokannya ini emang bener -bener, nih emang bener-bener nih. Kalau gua lagi kehebohan tuh emang kayak gitu coy, kegoyang-goyang. Eh, ya. Lancar deh. Lancar ya Oke, kalau santai, tenang. Kita menaikkan uang TO anjay. Modal TO iya enggak sih bu? Gila gila. Tapi kalau misalnya TO lur tahu diri juga ya, jangan jangan maksain. Kalau seenggaknya udah profit gitu loh. Belum maksain pengen yang di luar nalar. Waduh, jangan sampai dia diambilin lagi. Sayang-sayang ingat modal kita tuh berapa? Ingat modal kita itu benar-benar modal apa cuma TO ya kan? Gitu aja. Sayang-sayang coy kalau sekiranya udah nggak memungkinkan nih, udah kita pindah, kalau nggak kita WD ya gak? Bo, lumayan buat kopi buat perokok coy uh, uh. tapi kalau segini masa iya bawa WD, kampret, kampret mendingan nggak usah ya Ini nggak usah lah, tadi gua ucap dapet gua ucap doang gak usah lah tuh udah tinggal 80 ini 80 ya 80 aja ya ini kesini lagi, ini kita bayar aja udah hmm. ayo kasih yang manis-manis dong Pasti yang indah-indah ya eee. Oke mantap Waduh ditambahin lagi Ayo dong jangan kayak tadi dong Langsung dikasih awal-awal gitu Jangan belakangan gitu banyak kaget coy Kalau oh, belakangan mah Nah elok perkaliannya segamreng Pecahannya sedikit banget Ah, ayo. Jelly hijau juga jadi. Oke, mantap perkaliannya. Wih, perkaliannya tega-tega sumpah. Anjing untung turun yes. eh. mantap, mantap. Tambahin lagi. Oke, Indah. Perkaliannya Siu. dong. Gil, lumayan, lumayan kali anjing. Eh, okay, udah sensa lagi aja coy. Udah sensa lagi aja. Udah 106 ya, udah profit ya. Udah profit lagi tuh. Mantap, mantap. Masih sebulan sepin coy. Tenang-tenang aja, ayo ngopek ke bawah. Nih, kalau nyampe bopeng, tiga ratus juga kayaknya udahan. Ini, gue kalau bener-bener kritis, nih. Tapi ngeliat dulu keadaannya, ya ngeliat sikon ya feeling dan insting kita itu harus dipergunakan dengan baik, coy. Mendingan kita ngambil sedikit daripada diambilin sama dia. Halo, mana ada, wah masa segini doang, coy? Ayo dong, lagi-lagi-lagi. Ayo, ayo. Wah, berat <laughs> Awal-awal tadi ujung, sekarang awal. Eh, tapi nggak apa-apa ya. Udah 123 merangka. Kita coba sekali lagi. nggak usah takut, coy. Tenang aja, kalau Oke, okay, kalau di tujuh dua ya seperti biasa ya. Harus fokus tetap. Oke, okay, mantap. Pencahannya sih oke itu. Doa 3.000 anjir. Wah, oh, anjing goceng. Coba ditimbang kali cepet kabur gua langsung coy. Tadi pertama berhasil, kedua berhasil, yang ketiga nih ya. Ini pola nggak sengaja nemu sih sebenernya Di 72 berhenti anjing, ada ya kayak gitu ya. Emang kalau lagi bagus bagus aja coy. Kalau lagi wangi mah wangi udah enggak bakal enggak kesantra, enggak kesahan. Pokoknya kalau lagi wangi wangi terus. Tapi ingat, ingat ya eh, seperti yang gua bilang. Tahu diri coy, harus tahu diri tetap karena apa gimana pun juga ya namanya permainan ada kalah ada menang, enggak ada nggak ada gak ada yang lain lagi cuman dua itu doang ya. Tapi tapi jangan kebanyakan kalah. Ah, ini gratisan boleh nih. Wah, fret. Fokus ya, fokus lagi sini ya. Jangan sampai lewat nih. 9 8. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, oke. Okay. Nah, ini nih, sekali lagi ya. Anjing keren Oke mantap Waduh ketagihan coy ah anjing 120 nggak ke ini ya 80 lagi coy jadinya Gak apa-apa 80 aja ya Gak apa-apa lah cacing-cacing naga-naga menang-menang Kalah-kalah ya kan bodoh-bodoh Menjadi bodoh amat deh. Kita pembukaan pertama ya kan Anjir Anjir Ayo uh. hey, dong mantap Lagi terusin Perkaliannya tambahin lagi dong please Oh anjing kali kocap Mantap mantap Kayak gini dong Oke okay, 200 coy 200 Ini kalau misalnya di awal udah dikasih kayak gini Lihat -li di belakangnya nih kalau belakangnya malah melempem kagak ada udah biar kabur aja Soalnya kali kocap udah kena coy Itu pertanda ngerinya diambilin lagi lagi itu udah profit coy, udah lima kali lipat tuh, anjay, anjay, agak modal anjing emang bener-bener ya. Kagak ada lawan, gila, gila, bisa jadi, boleh, boleh, nyayur, nyayur, kita bisa nongkrong, nongkrong, ngopi, ngopi, ya. berkat pun bon aja, satu tiga delapan waduh, waduh, waduh, waduh, apun, naik banget, Enggaknya, tuh. Nah, kali 20 kena juga, lagi dong, oke, saya apa batang nah, kain? Oh, dua sembilan tiga, dua ratus lima dapatnya tuh udah, udah gua ngerinya mentok coy nih tuh ya kan? Gua ngerinya mentok tuh ya kan? Dah, gua main di bonanya 138, Oke, okay? bye bye.